Thank you. Rato-rato lah berkeluarga gak lo gak ya? Lah berkeluarga lo juga? Aku belum aku oh. Berapa paling besar sari dapat? Kalau sari sehari gak, gak tentu juga Tapi masih Seratus? Lima puluh? Seratus Makasih kak Iya iya